Ampunilah aku orang berdosa Amin Rasul yang amat suci Santo Yudas Tadeus pelayan dan sahabat Yesus yang setia Gereja semesta menghormati dan memohon kepadamu Sebagai penolong dari masalah-masalah yang tampaknya tidak ada harapannya hal-hal yang tidak ada jalan keluarnya. Doakanlah aku karena aku merasa sendirian dan tidak mempunyai penolong. Aku mohon kepadamu, gunakanlah kekuatan khusus yang diberikan kepadamu untuk memberikan padaku bantuan nyata dan sesegera mungkin di saat aku merasa bantuan itu hampir tidak ada. Dampingilah aku dalam kebutuhanku yang mendesak ini, sehingga aku boleh menerima penghiburan dan bantuan surgawi atas kebutuhanku, masalah, dan penderitaanku, khususnya. Sebutkan permohonan Anda. Dan sehingga aku akan memuji Tuhan bersamamu dan semua orang terpilih selamanya. Aku berjanji, O Santo Yudhastadeus, untuk selalu mengingat bantuan besar ini, untuk selalu menghormatimu sebagai rasul yang istimewa dan perkasa di antara kedua belas rasul lainnya dan untuk meningkatkan devosi kepadamu. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus selalu dihormati, dicintai di semua tabernakel sampai akhir zaman. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus dihormati dan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Santo Yudas Tadeus, doakanlah aku dan dengarlah doaku. Terberkatilah hati Kudus Yesus, terberkatilah hati Maria yang tak bernoda. Terberkatilah Santo Yudas Tadeus di seluruh bumi dan selalu di sepanjang masa.